Nah makanya kawin tu disunat no wong liyo, wong liyo aku sing ado, misalnya misanan tu dianggap masih mekeruh khilaful aula. Yang baik itu ya wong ado. Lah wong ado ini pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini gua ku, urgensing masyur ke Rasul Wanu, nekai juwaria, juwaria. Ini gua Imro Adon mustolik. Setelah Nabi nekai juwaria, sak kawasan banil mustolik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane besan gak pantas tukaran benar Makanya orang-orang Banil Mustolik terus mengumat-lumatkan asharu Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Banil Mustolik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Banil Mustolik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Zuwairiyah, langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisa nih Nabi ditawan. Kan lucu tuh. Pak Dini bujuni Nabi ditawan. IPNeh akhirnya dicolok asharu Nabo Rasulillah. Abu Sufyan nggumus sop sare kanjing nabi sak urip-uripe musuhi. Anake Abu Sufyan niku mukminah melok hijrah teng Habasa. Lelah teng Habasa bojone Kapundut. Bojone Kapundut mek raja Habasi no wali hakim jaman. Abu Sufyan krungu. Krungu nabi wis posisi mantune. Ya akhir Abu Sufyan taslim. Asfar. Asfar wis besan. Nggih, pun. Besan mandi wis Pendrive kulo nanti yang sebagian kiai kurang cocok bae Muhammadiyah nih kucocok kiai adu visi anak edik ini kuliah kurang pintu macam Muhammadiyah damai mun, mas pokoknya kena besan nih sebar ceritanya nih bar mun, mau keluarkan nopo bisan, lariin wonton kei malah bisa ambek umai rama kelasnya, bisan ambek situ, umai rama ketakuk, ike ike Kiai. <hari> ike ike ike ike Bisanan Besiden, maafir apa? Tenaniku buat encarin. Tersih karam tu aji dong, tante. Gus, karena nemen ashar, menapa? Ashar. Disebut Fajr ala Hu nasabau wasi. Makanya bisanan be itu gede penting, gede pentingnya wow, gaya. menjadi komunitas. Makanya bisanan nih iso beda diso, bido keluarga. Jadi kesunatan ini kau nih iso gue rantuk keluarga tapi kalau tidak prospek, ya monggo, nak terpaksa untuk, untuk misanan tidak terpaksa ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi itu mah tidak ada pilihan Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sidina Ali tapi itu ramisanan pas misanan ponaan kadang ada orang yang bantah lah Fatimah untuk Ali Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad, binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib berarti Fatimah di abah Rasulullah, di abah Abdullah di Abdul Muttalib Ali itu Ali bin Abdul Talib bin Abdul Muttalib Tadi Fatimah itu tidak misanan ponaan misanan Saidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah paham ya? Ali bin Abi Talib Muhammad bin Abdillah Sayyid Abdullah itu kakaknya <tuh> <tuh> Abu Talib berarti yang misanan Saidina Ali dengan Nabi apa? Saidina Ali dengan Fatimah dengan Nabi, paham ya? berarti dapat Fatimah itu untuk pakaian apa? misal kadang-kadang salah kaprah nyongkolnya Fatimah itu menurutkan maksudnya anak iso ini Rabi itu untuk wang aduh anak iso, anak payu maksudnya maksudnya ini kan bakas anak ya, payu bisa menenang setahu saya keluarga fanatik Rabi keluarga itu kalau bodoh besar ya situ kiri, ya, tapi itu saja untuk minduan. Ya, untuk minduan Ming Telu yang misanancer ya jarang hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya Ming Telu Ming Papat gitu. Ya. ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. <tuh> hmm, Salah terus untuk uang rajinlah sekarang ya repot juga. Itu e, disebut nama Fajr alahu Nasabu Wasiro. Tadi eling Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu Nasab itu hilang walinya Hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, gak hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli ini terus minta dinikahkan kiai Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, gaya. karena agama itu hanya mengakui nasab kalau akadnya sahih. Kalau akadnya sahih, sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya, paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, wali tuh hakim. Karena agama hanya mengakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih, Makanya sering kejadian di masyarakat itu. West hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen sampean tubanya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung bagaimanapun dengan menikahkan menghilangkan zina kan kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak menikahkan malah malah zina ada Kiai berkata Wong yang serah benar kalau no, itu salah besar harus malah cepet dinekahkan supaya hubungannya halal tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwalaini no bo. saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu ya saya bilang di naibnya